apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siap Mansoal Marhamalul sampai apa itu arti siang taan, taan mata, taan telinga, taan otak, taan lidah, taan hati, taan tangan, taan kaki. Siap, itu namanya balasnya. Siap. Alhamdulillah Ustadz, aku mata aku memang bertahan. Dari subuh tadi sampai pagi <tuh> Itu bukan siap, itu namanya niam Tidur Siap itu tetap beraktivitas Tapi tetap menundukkan Pandan Soalnya nampak orang pakai baju besar kekecilan Orang kecil pakai baju kebesaran aja. Asyik <tuh> Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siap! Assalamualaikum warahmatullahi Katanya siapa sudah hamil tiga bulan, tak ada suami, Ya, suami. Yeah, Siap. Yeah. Jangan kita bicara dengan orang lain. Diam! Tapi aku udah TM nih, gimana? Nanti abis maghrib udah sampai. Jadi siangnya disiapkan dengan siap, malamnya kiam. Apa itu kiam? Tegak. Manqom Ramadan imanat wahdisaban siapa yang tiang di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah wa firalaku matakan dama min ghibe habis magrib ke isya habis isya dengarkan kultum habis itu tarawih habis tarawih witir habis witir tadarus balik ke rumah jam 10 tidur jangan lagi nonton TV nanti payah bangun tahajud malam jam 10 pulang tidur Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz Gimana biar bisa tidur jam 10 APN timur matang Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 Jam 3 bangun yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahim Allahumma Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air sebotol. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau masuk tak jelas bagaimana kapten menempatkan. Yang nah, tadi buatkan pengajian ini oleh PKRI Asahan dan pengajian Aziznia. Ambil air, ambil air, Pak. Percikan wajah ibu. Jika boleh Bangun Tunggu kalau yang sudah nikah 20 tahun Belum pengantin-pengantin baru kemarin Wake up my darling Wake up my honey Bentangkannya lah sajadah Masya Allah Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta Usalli sunnatan tahajud Ragnataini Adaan Imaman Lillahi ta'ala Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Tidak saya lanjutkan Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal Kenapa lah tak ini imam duduk Terima kasih macam suara Ustaz berserah-serah di tanjung Balai Asahan, berserah-serah di Kisaran Nipah Ustadz. Kenapa orang Kabupaten Asahan enak-enak -enak suara? Moment hebat hebat. Upannya dulu katanya, waktu Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita itu saya dengar dari kecil deh. Nabi Dawud makan sirih, dibuangnya sepahnya di Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya berpikir kapan bulan Nabi Daud makan sirih mana di lonci di masjid. Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qosidah Piala Presiden dari Kabupaten Asahan. <SILENCIO> Maka tahajud tiap malam 8 rakaat, 2 rakaat malam yang sudah witir tadi di masjid jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. <SILENCIO> tanya sama istrinya kenapa abang menangis bang masa lalu yang begitu hitam kenapa abang menangis ada kuingin ada tidak abang ingat apa mantan <SILENCIO> alamat tak <mantap>, makan sahur dosa-dosa itu gak usah diceritakan jangan ada di dalam <SILENCIO> apa yang abang sedihkan? di dalam apa isinya kau lah kau tengok insyaallah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 tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih ingin di pokok sawit dan tumpang dipasang pula CCTV tak ada tumpang-tumpang Pak Ustaz bukan itu maknanya makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah beribadah apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat tobat nasuha. Allah tak memberitahu siapa yang dapat doa titik di hari Jum'at Allah tak beritahu siapa yang dapat salat musta, Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur, Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap, berharap, berharap, berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, "Hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar." Dijamin tahun ini tak salat sendiri. Ustaz tak terawih? udah, tahun lalu siap <laughs> Makanya kita senantiasa Beda orang yang udah dapat dengan belum, setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak tuh dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin, sekarang dia buahin kosong. Dulu kalau nyumpang 2,000 perak, berapa? sekarang 2,500.